Cemilan sehat. Tidur tadi sampai dek dekan <gir> wih dih, keren banget tamannya. Hmm, boleh pegang gak? Hah? Eh, hmm. tapi hati-hati ya. sek, eh. gitu dong. wih, ado, ado, ado. keren banget. ada prosentanya lagi. tuh tuh, eh, eh hah? <gir> eh kalian lihat Hah ada monster, hah? lihat gak? monster? di mana sih? Hmm. I <guss> saw <essa pirula. guss> bikin lagi yuk maketnya nggak bisa huh? kalau kita bikin lagi nanti dirusak lagi sama Iboy e hmm. emang dia pikir bikinnya gampang iya hmm. sih kita harus kasih dia pelajaran hmm? biar dia kapok hmm. tapi Ra kita kan nggak boleh balas dendam nggak hmm. baik loh bukan balas dendam Nur Rara hmm? -ra cuma mau Iboy e hmm -mm. ngerasain apa yang kita rasain oh tapi kan itu Ayy, sudah mengerja. sudah sudah sekarang Nur mau bantuin Rara nggak hmm. hmm? enggak deh Rara huh? hmm. oh iya. hmm. hampir hmm. hmm. ya hampir lupa iya oh ya ya ya ya <tid> Wah, <wapang. tid> keren kan apalagi kalau dia pakai eh Dipakein loko Kok oh, nggak ada apaan sih tadi di sini nyari hmm. ini ya Hah? eh <tusuk> Balikin! Eh, tete -tete. Mau. I I kalau bisa! Nara! Aduh! Astaghfirullah! Eh, eh, <laughs> aduh! Astaghfirullah, aduh, aduh, jangan rusak dong, jangan rusak dong! Ayo! Aduh, jangan rusak dong! Ayuh, sini Rara bantu. Kau sah? Seviro. Ini Rara mau kembaliin. Si. Eh, eh. Udah pergi sana. Eh. Pergi enggak? Hmm. Yang kamu lakukan hmm. tadi itu namanya dendam sayang. Oh berarti tadi Nur bener dong? Hmm. hmm. hmm. Dengar ya nak. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Hmm. Akibat buruk, biarlah ia yang menanggungnya. Hmm, tapi, bah, hmm? kalau hati kita masih sakit, Gimana? <laughs> Bikinnya susah tau, bang? <laughs> Abang ngerti banget kok perasaan Rara Udah bikin susah-susah, eh malah dirusak gitu aja. Oh. Gini, nah, huh? Sifat pemaaf itu hanya dimiliki oleh mereka yang berjiwa besar. Hmm. Dan hanya berharap keriduan Allah semata. Dia melihat bahwa kalau kita memaafkan orang lain, mm -mm. maka Allah pun akan memaafkan kesalahan dia. Nah, Rara juga pasti mau dimaafkan sama Allah kan? Mm -mm. Maafin Rara ya, Ba. Mm -mm. Harusnya Rara nggak boleh balas dendam, ke Iboy. E <tuk> Rara janji nggak akan diulang lagi. Alhamdulillah, anak <tuk> abah hebat. Perjiwa besar. Mm -hmm. Mm -hmm. Besok jangan lupa untuk minta maaf sama Ibu ya sayang. Mm -hmm. Ternak apa? Mm. Selamat, selamat pagi, selamat pagi anak-anak. Bapak absen dulu ya. Um, Ahmad. Hadir Pak. Terus Bella. Hadir Pak. Um, Ibrahim. Oh Ibrahim. Iboi nggak masuk Pak. Alfa Alfa? Iya Pak. Oh tumben padahal gara -gara -gara -gara minggu lalu gara -gara. dia tetap masuk walaupun Ni. lagi nggak enak Iboi badan. Iboy enggak masuk. Kita lanjut ya. Hmm. Kayaknya si Ibu nggak masuk gara-gara Rara deh. Ya udah, Rara minta maaf aja ke E-Boy. Rara kan enggak usaha. ya udah. Rara nggak jadi minta maaf. Sifat pemaaf hanya dimiliki oleh orang yang berjiwa besar.